Jadi amat baminan Balikkan balikan sompaco labu, alih lantai lebih ambil ludo, lemari kacau nanti kopi. tujuh hari dalam seminggu, undang saja orang di kampung tulang jojayan kulai bagus, undang saja Usah kalah awak jauh orang Bulan madu rupai kaca bang Kau abis tiket kapatah bang Balik kurici ya. Usah kalah awak jauh orang Bulan madu baik kaca bang Kau tiket kapatah si kapal oya awasi anu kato urang mamah lari ayah damang sakalo kate